Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih setia bersama Mancing Yuk Channel Pada kesempatan kali ini Tim dari Mancing Yuk Channel akan ke Pamayang Sari Dari itu daerah pantai Wisata juga pantai Pamayang Sari Tepatnya di Sindang Kertaji, Patujah, Tasikmalaya Jawa Barat Nanti kami akan menuju eh, lokasi kurang lebih 10 km dari bibir pantai Dan yang akan kami tuju kira-kira kurang lebih pada pemancingan kedalaman 130-an meter Rencana kami mancingnya nanti akan kita lakukan di waktu malam hari ya Karena yang lebih berpotensi dapat Itu nanti ketika malam Dan sesampai di tujuan Nanti kita istirahat dulu Makan-makan Sambil tiduran menunggu petang Baru kemudian kita mancing nah, Bagaimanakah keseruan dan keasikan mancing kita Mari kita tonton bersama ya nanti kalau pas lagi strike ya itu pasti akan serupa oke okay. bosan terus kan <laughs> kasih kendor bro <laughs> itu <Mantap! laughs> Uy, cap. Green job. Green job, Ben. Ah, mending kayak gitu, bos. <laughs> Bagus. Mantap. Uy, angkat dulu, mbak. Angkat tuh ikannya Oh. Yo Injo. Mantap oh, gom <laughs> oh. panjang bener Din